teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe bila kau inginkan lakukan yang kau suka jadikan hati ceria bersama selera kita roti namanya makanan yang sehat praktis aman dan halal adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat terutama masyarakat kota dengan pola hidup yang aktif dan dinamis. Salah satu pilihan makanan sehat dan praktis yang paling diminati oleh banyak orang adalah roti. Roti memang merupakan sebuah pilihan tepat, baik untuk menu sarapan di pagi hari, ataupun sebagai pengganti sementara makanan utama di sela kesibukan. Selain karena penyiapannya yang praktis, roti juga kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi. Tak heran jika roti sangat digemari seluruh anggota keluarga, terutama Like, dan subscribe teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe